Bikin heboh penonton lur, penontonnya full banget lur, acara karnaval karanganyar. Jangan lupa dompet HP uang kontak kendaraan, sering dicek lur, biar tidak hilang, mudah-mudahan dulur-dulur semuanya. Yang pada nonton acara ini, dikasih keselamatan, amin amin, ya robbal alamin. Oke lur, selamat menonton. <tik> ku semuanya kalau lagi berjoget RiJ jangan lupa selalu diceki dompet HP juga kontak sepeda motor biar aman terkendali Oke Lur lanjut lagi berjoget liar I can't it, I did it. Yeah.